Hai hai hai tahukah kalian sob, jika singa dikenal sebagai raja hutan karena mereka sulit dikalahkan oleh binatang lainnya Padahal kenyataannya, jika bertarung satu lawan satu dengan harimau, mungkin saja singa bisa kalah Apalagi jika bertarung dengan jenis harimau Siberia yang dikenal sebagai spesies terbesar dari semua kucing di dunia Meski pada umumnya, harimau memiliki panjang tubuh lebih daripada singa, namun jika berbicara soal kekuatan, harimau sendiri lebih kuat dan lebih cepat dari singa. Dan bahkan kekuatan gigitan harimau hampir dua kali lebih kuat dari singa. Perbandingan lain juga bisa dilihat dari kecepatan gerak kedua hewan buas tersebut. Karena aslinya harimau memiliki gerakan yang lebih lincah dan cakarnya yang bergerak lebih cepat daripada singa. Jika satu lawan satu, harimau memang memiliki kekuatan yang lebih unggul dari singa. Namun, kira-kira apa penyebabnya ya? Yang membuat singa sulit ditaklukkan oleh hewan lainnya? Bahkan singa sampai dinobatkan sebagai raja hutan? Penasaran bukan? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya.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 Harimau justru lebih serius dalam berburu. Oleh karena itu, ketika harimau berburu mangsa, mereka akan menerkam dan membunuh mangsanya dengan cepat. Pertemuan langsung singa dan harimau pernah terjadi sebelumnya ketika sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok. Yang secara tidak langsung membuktikan siapa yang paling berkuasa di antara bangsa kucing ini.